Baihlah persahabatlah selarimana pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam Minggu hari ini. Tentunya kita gua ke pertama ya ada kabar yang sangat membanggakan untuk kita semua para fans. Alhamdulillah ya di share sebuah unggahan postingan ucapan terima kasih dari ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Falah ya tentunya kepada L2B yang selalu tentunya memberikan. Tentu bantuan bersahabat ya, salah satunya kepada pondok pesantren Alfala Mudah-mudahan tentunya apa yang dilakukan oleh fanbase Lesler ini menjadi ladang pahala bersahabat ya Mudah-mudahan tentunya semoga berkah dan barokah Amin, Ya robbal Alamin Tentunya kita semua pastinya bangga bersahabat ya Kepada fanbase yang selalu memberikan hal-hal yang sangat positif Tentunya, ini adalah salah satu contoh yang sangat baik kita tiru. Mudah-mudahan, tentunya kita selalu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Amin. Ya, Robbal Alamin. Dalam postingan tersebut, juga banyak sekali komentar hingga tanggapan dari para fans, yakni dari akun Instagram. Real underscore aku91 mengatakan, pahala yang terus mengalir, jangan jumawa ya, tetap rendah hati dan terus berbagi, aku cinta kalian. Luar biasa, respon support yang sangat positif para sahabat ya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan tentunya kita semua selalu diberikan kebahagiaan. Ke kabar berikutnya para sahabat ada kabar terbaru nih, yang mana tentunya ada sebuah unggahan dari IGS-nya Bang Ariel. Tentunya, Bang mengunggah sebuah postingan Rizky Bilar yang tentunya masih syuting malam hari ini bersahabat, ya, di malam Minggu. Tentunya Abang Bilar di lokasi syuting dan tentunya masih lanjut persahabat ya. Doakan mudah-mudahan dilancarkan dan selalu disehatkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada kejutan dan cedokan vitamin manja di malam Minggu ini persahabat ya. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin itu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, Bang. ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.